Saudara Saudaraku, saudariku, murka Allah sesuatu yang pasti adanya untuk mereka-mereka yang durjana. Seperti itu kita temukan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Setidaknya Corona memberikan teguran kepada kita akan dahsyatnya murka Allah di permukaan bumi. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam kitabnya Bahwa adab di akhirat jauh lebih dahsyat Kalau saja menghadapi virus yang sangat halus dan tak terlihat ini Kita sangat panik dan sangat kewalahan Bagaimana lagi nanti Kalau seandainya dosa-dosa kita Membawa kita kepada adab Allah di neraka Saudaraku Engkau masih bisa menikmati hidup dengan makan dan minum Buah-buahan pun masih bisa engkau nikmati tanpa terhalangi hanya virus kerdil dan kecil ini Yang membuat engkau was-was dan penuh kekhawatiran dan ketakutan Bagaimanakah nanti kalau dirimu berada di neraka Allah Jangankan buah-buahan Sebutir nasi pun sudah Allah haramkan untukmu Jangankan minuman yang enak dan lezat Setetes air pun takkan bisa engkau dapatkan lagi Dirimu sudah tidak berada di dalam gedung yang berasih. Engkau berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala dan api itu tidaklah menyala-nyala di sekitarmu Namun dia menyala-nyala di tubuhmu Tubuhmulah yang Allah jadikan bahan bakar api itu Api itu menyala di tubuhmu Dan membakar sampai ke kebahagiaan terdalam dari dirimu Makananmu adalah buah berduri yang menyangkut di tenggorokan Ada juga buah dengan rasa pahit yang luar biasa Yang kalau setetes saja ditebar di permukaan bumi akan membuat semua makanan di permukaan bumi menjadi pahit rasanya. Nanah yang membusuk yang keluar dari tubuh orang-orang yang dianiaya dan disiksa di neraka, itulah yang akan engkau minum di sana. Atau air panas mendidih yang dipanaskan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, itulah yang akan engkau minum dan akan membuat usus-ususmu bertaburan karena saking panasnya. Sembari dirimu disisir dengan sisiran neraka yang membuat seluruh daging-dagingmu rontok dari tulangmu dan dirimu dibelenggu dengan belenggu panas dari neraka dimasukkan melalui mulut dan dikeluarkan dari dubur akhirnya keputusasaan membuat engkau meminta kepada malaikat penjaga neraka agar mendoakan sesuatu untukmu engkau tidak meminta air tidak juga meminta dikeluarkan dari neraka yang kau pinta kepada malaikat adalah agar dia memohon kepada Allah untuk mematikan saja dirimu, mati adalah cita-cita tertinggimu kelak kalau engkau berada di neraka. Namun, malaikat menjawab, "Berdoa saja sendiri, doa kalian takkan dikabulkan lagi." Engkau pun berteriak, memelas, menghinakan diri kepada Allah, mengharapkan kasih sayangnya, "Ya Allah, matikan saja kami." Allah menjawab, "Tetaplah kalian di neraka dalam keadaan hina, dan jangan lagi berbicara kepadaku." Saudaraku, saudariku, semua ini masih bisa kita hindari. Selagi nyawa masih kita miliki. Pintu maaf Allah tidak pernah tertutup siang dan malam. Bahkan dia selalu menanti dirimu setiap malam untuk mengampuni dosa-dosamu yang bisa membuatmu terjerumus ke dalam adab nerakanya. Corona mengingatkan kita kepada murka Allah. Corona belum seberapa dibanding murka Allah yang sesungguhnya kelak di akhirat di neraka jahanam. Di murka Allah yang sesungguhnya akan kita saksikan. Jadikan datangnya teguran wabah corona cemeti yang akan membuat kita berhenti berada di jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala.